Halo, balik lagi di channel saya Felix Winardi dan kali ini gua lagi di Popolo ya. ya Maret, Maret. Popolo <laughs> uh, di sentul yang lagi hits di Tiktoknya Kamakda sama teman gua <laughs> Nah yang satu lagi di mobil. Oke, okay, gimana enaknya? Apakah benar-benar enak atau enggak uh, Selera orang beda-beda ya Oke okay. Mari kita masuk Coffee Iya, ice Sekarang masih sama Oh, boleh deh Coba satu Kalau Paling Selanjutnya, itu Oke, okay, gua sekarang sama partner baru juga nih. Namanya Dinda, udah berkhianat <laughs> nih. Gua lagi di Popolo, gua lagi pesen apa aja tuh tadi kebal udah. Oke, okay, gua sekarang sama Dinda, ya gimana partner masalah. baru, gimana, dan ya Hau gimana? <laughs> Ini gua apa lagi di Popolo Sentur ini gua pesen S.J.Cabi dong, sejak kapan ada ho -cing? oh ya yes, iya S.J.Cabi dia gak mau pagi ho -cing. ini ada kafe Kubo terus uh, Nick Big Cookies cookiesnya gede banget terus sama brownies ice cream ini gua coba lu mau beli gak? kalau gua juga Terus ini ada madunya Aduk <laughs> bula, bula itunya ya, Oke, sekarang kita akan coba brownies ice cream-nya. Ini bentukannya ngilar -ngilar. nih. Dan harganya murah tahu. Murah banget. Ini harganya 2 25.000. Brownies ice cream. 25 brownies ice cream 25. Iya. Brownies ya tadi ya? Oh, hmm. oh, ini so enak ya? <laughs> Brownies enak banget. Mm, enak, enak kan? Mm. Oh. Coklatnya berasa banget. Iya. Terus ada almondnya juga, berasa. Oke, sekarang kita beli ke Nick Big Cookies. Nah, ini bentukannya nih. kayak gini guys. With ice cream. Nih. Berapa? tuh ini harganya tiga puluh lebih mahal. Ini yang ice cream yang nah. wow. Bentukannya. Enak banget ya Tapi hmm. ya, kukisnya gak cuma coklat ya Iya dia ada kacang kacangnya hmm. Banyak Kebel abis itu gak, gak keras hmm. Biasanya kukis itu agak kerasnya hmm. Ini guys ada albannya hmm. Coklat Mantap Gede Ini kukisnya kayak bolu ya dalamnya Kayak bolu tapi Dia kebel Biasanya kan tipis kan kukis wow. itu kan hmm. mana Enak Enak ya sekarang kita coba yang kafe kubo Ini favorit Es preso banget hmm? Oh makanya kes musuhnya banget Iya Nah tuh Ini gue penasaran nih Bentuk es batunya ini apa nih Yang es batunya, itu hmm. itu kopi. Oh, kopi Itu kopi Terus ini ada gula Ini Beli ada susu Harusnya los, jangan dituang semua Iya hmm. Mantep kan Kay Kayak, kayak gula, gula aren gitu ya hmm. Tapi bentar tapi ini es batunya kopi ya? Iya. Mantap. Oke, pokoknya. Keren Terus ya? keren sih, inovatif. Hmm. Terus ini belakang kita tuh rata-rata kayak kayak bisa dibilang kebun sih ya. Hmm. hutan Pohon-pohonnya rindang semua. Tapi tempatnya terlalu kecil. Iya, cuman cuman juga sebagian, sebagian juga. Dan ini kita dapatnya uh, kursi apa tuh? Yang panjang meja panjang jadi untuk panjang semua nah. jadi kayak dari ya, ibal Bali- Bali gitu lah iya jadi view nya itu ngeliat ke, ke ya. dan yang di dalam juga nggak terlalu luas juga hmm. ya menurut kalian untuk ini apa nilainya? 8 lah dari 10. untuk segi kopi kalau dari rasa kira rata-rata lapan oh, mau kopinya gak? udah eh. <laughs> gua gak doa enggak gak doa maksudnya gue gak begitu suka gak begitu suka ah. tapi untuk rasa kira-kira lumayan lah kopinya berasa hmm. dan gak pahit banget kan? Hmm. kan soalnya udah kecampur susu -sus sama hmm. gula kalau Dinda nilainya berapa? 8 aja enak ya, gue kasih nilai 8,5 Hmm, sama 8 Browniesnya delapan. Oh, Browniesnya 8 Rizzle nya? Rizzle -nya enak. 6 dong berarti. Ya mungkin favoritnya emang cookies sih Cookies sama hmm, itu iya. sih, daripada kita gorengan sih Tapi hmm. cookiesnya enak? Nih <laughs> cookies Rizor, <laughs> ada mayones kan? ada mayones sama oh, cheese, itu mah dia cheese ya bukan mayo oh cheese. karena emang American toast hmm. jadi emang cheese telur sama smoked beef smoke beef jadi kayak oh. uh, kurang ada manis manisnya sedikit biasanya kan kayak As ada asam manis gitu asin ini terlalu asin gitu kan keju hmm. doang oke ya udah sekian Review gua sama teman gua sama partner baru Dinda Ngenerin dong hmm. Dari tadi belum nih, belum kenalan diri nih Namaku Dinda yes. <laughs> <laughs> Nanti IG nya ada di bawah ya <laughs> Oke sekian Dan ke sini, jangan distorted. lupa untuk di like, komen, dan subscribe su Jangan lupa Lu ada Youtube channel nggak? Enggak ada ya? Belum. belum ya? Tapi tiktok ada kan? Belum. TikTok boleh dicantumin, Tar. <laughs> Oke, okay, dan see you. Bye bye.